serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar bahagia dan kabar spesial terbaru nih dari Lesti dan Bilar tentunya bagi yang sudah mensupport channel ini bang Windo akan selalu untuk kalian semua selalu sehat bahagia dan apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kemudahan amin. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini persahabat, kita aman dengan kabar spesial banget ya Alhamdulillah Leslar Entertainment. Sudah satu tahun persahabatnya nggak berasa banget Leslar Entertainment. Tepat ya di tanggal 17 ini adalah heavy anniversary-nya Leslar Entertainment. Masya Allah doakan yang terbaik. Semoga Leslar Entertainment semakin sukses, makin berkembang dan pastinya makin keren. Amin. Doakan yang terbaik bersahabat ya, tulis di kolom komentar Untuk doa kalian buat lesson entertainment Mudah-mudahan doa baik dari kalian Ini diinjabah dan terkabul, amin Kita simak juga bersahabat di beberapa doa yang diberikan nih Salah satunya dari Irmawati2485 Masya Allah semoga LA semakin sukses, semakin keren, pokoknya best, amin Tuh, Salah satu doa persahabatnya dari Leslar Lovers Semoga doa baiknya di ijabah, amin Kemudian persahabatnya Bang Dede pun ini menginfokan persahabatnya dua jam yang lalu Bahwa Leslar Entertainment tepat hari ini adalah hari anniversary yang ke 1 tahun Masya Allah banget, yang setahun sudah May we always have leasing for another years to come Wow, Leicester Entertainment, Rizky Miller, Lesti Kejora Ini sih kebahagiaan yang tentunya kita rasakan juga ya Gak berasa sudah satu tahun LE berdiri Mudah-mudahan Leicester Entertainment semakin sukses Dan henti-henti mendoakan yang terbaik nih buat idola kita Kemudian persahabat disimak juga Vlog terbaru pun sudah di up di channel youtube Leslar Entertainment Ini vlog saat baby L healing ke Bandung persahabat Akhirnya vitamin bahagia juga kita dapatkan nih Diberikan, disuguhkan lewat channel youtube Leslar Entertainment Yuk intip keseruan abang L Di kebun binatang gas Kui ke youtube Leslar Entertainment Sekarang juga persahabat ya Ini vitamin banget nih untuk warga Konoha dan ada momen juga video call Abang L bareng Bunda Dan Papa Bilar Tuh persahabat ya Bunda L, Bunda Leslie Ini kangen banget sama Abang L Sampai video call tuh ya Yuk sama-sama kita kompak Untuk selalu mensupport karya-karya terbaik Dari Leslar Team Dan idola Kesayangan kita Berikutnya persahabat Disimak juga Ini ada kabar Tentunya soal Bunda Lesti yang dikritik oleh netizen lagi-lagi nih persahabat ya, netizen gak ada habisnya untuk selalu menggoreng-goreng dan selalu nyinyir persahabat ya di sini ada kabar bahwa Bunda Lesti Kejora ini masuk di persahabat ya dengan gaya berhijab dan tentunya dikritik netizen persahabat Simak di judul berita ini ada Lesti Kejora hingga Kesha Ratuliu Gaya berhijab 5 artis cantik ini dikritik netizen gara-gara dianggap tak menutup aurat Sebelumnya kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh KapanLagi.com Netizen kerap menyoroti fashion seorang selebriti termasuk tentang gaya berhijab mereka Sayangnya ada sejumlah artis yang gaya hijabnya justru banjir kritikan dari netizen Kita simak persahabat ya yang pertama ada Keisha, Ratu Leon yang sempat berpenampilan dengan gaya hijab yang memperlihatkan leher dan sedikit telinganya. Ini juga dikritik di persahabatnya. Emang netizen selalu saja persahabat ya, memberikan komentar-komentar tidak baik. Dan kita lihat juga ada Bunda Lesti, Lesti jadi sasaran komentar negatif netizen gara-gara gaya berhijabnya. Ia sempat menggunakan style hijab yang memperlihatkan lehernya ketika menjalani pemotretan beberapa waktu lalu. Tuh, persahabat ya dengan pose atau memakai gaya hijab seperti ini Bunda Lesti Kejora mendapat kritikan dari netizen yang selalu saja nyinyir, persahabat. Tetapi di kolom komentar ini banyak sekali tanggapan dan respon yang mendukung Bunda Lesti Kejora, persahabat. Ya, kita lihat di sini ada komentar galeri D21 mengatakan gak pakai hijab dihujat, hujat, pakai hijab di model hu dihujat hujat katanya tuh, memang ada aja nih persahabat ya komentar-komentar netizen yang selalu nyinyir. Dan kita lihat juga persahabat dari Mylena Okinawa mengatakan pasti bagus mereka menutup aurat semua by process hargai jangan merasa paling benar di hadapan Allah belum tentu yang nyinyir itu benar. Betul sekali persahabat ya, masih bagus mereka mau menutup aurat Dan tentunya persahabat ya semua butuh proses juga hargai Jangan merasa paling benar nih untuk netizen Ini wajib persahabat ya kita dukung, kita support Bunda Lesti Kejora Karena netizen selalu berulah persahabat ya Gara-gara hijab, stylenya Bunda Lesti, ini langsung dapat kritikan dari netizen dan berikutnya juga persahabat ya kita simak juga diunggah Lesar Sajak Lesar Sajak ini mengunggah sebuah postingan kalimat yang sangat luar biasa juga persahabat ya Wajib dipahami media sosial mempermudah banyak hal Mempermudah berbuat kebaikan juga mempermudah melakukan tindakan yang tidak baik IG, FB, Twitter, Discord, dan lainnya Privat media juga sama, WA, Telegram, dan platform lainnya Itu alat untuk mempermudah semuanya seperti pisau Kalau mau dijadikan baik, ya baik Kalau mau dijadikan alat melakukan keburukan, sangat bisa Tergantung pemilik akunnya mau bagaimana Tuh persahabatnya, jika kita menggunakan media sosial dengan baik Media privasi dengan baik, insya Allah juga akan mendapatkan balasan yang baik persahabat Kata yang tertulis dari setiap jari kita itu menunjukkan ya siapa kita, bagaimana kualitas kita, bagaimana keilmuan kita, bagaimana etika kita dan seberapa harga diri kita. Jadi tetap berusaha baik dan terus baik persahabat ya, mudah-mudahan persahabat kita semua bisa menjaga media sosial kita dengan baik, amin. Kemudian juga persahabat ya kita mampir ke postingan Bunda Lesti sebelumnya mengunggah video yang sangat luar biasa lewat jalur iklan, nih, persahabat ya tetap penampilannya kece dan sangat cantik sekali. Ternyata persahabat yang di kolom komentar mendapat tanggapan dari Paviary. Paviary sebelumnya juga menuliskan sebuah kalimat baca dm or wa nya kakak, katanya tuh persahabat ternyata komentar ini pun banyak sekali persahabat ya ditanggapi oleh sahabat Leslar kita simak persahabat di sini ada jawaban komentar dari Sari Zalfa Azam 74 mengatakan Kak Lesti cepat buka WA atau DM dari Posto Bali nih mau order skala gede tuh untuk stok lotion Pak Ferry di rumah wow bikin ngakak banget di persahabat ada juga komentar lain persahabat ya, dari akun Meliawati921. Ferry Fernandez korban selanjutnya, WA-nya nggak dibaca sambil emot ketawa tuh. Aduh, bengek banget dibaca komentar di sini persahabat ya. Ada juga dari Ella Merlia mengatakan, Seorang Pak Ferry lagi nunggu dm nya dibuka oleh Les di kejora. Sabar ya Pak. Kalau nggak DM-nya ke Rizky Bilar aja, biar cepet dibuka. Aduh, bikin ngakak banget ya di jawaban komentar di postingannya Bunda Lesti. Masya Allah, kegesrekan selalu saja diperlihatkan oleh warga Konoha. Luar biasa nih, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid ya. Mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru ter update dan terhangat selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang Minuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.